di channel Ikebana Lucy saya akan merangkai jiukai kenobo memakai tiga wadah keramik dan memakai ornamennya ini dari rotan rotannya ini dipelintir-pelintir sebelumnya rotannya ini direndam air dulu supaya dia mudah dibentuk caranya mudah sekali kita hanya plintir-pelintir seperti ini panjangnya terserah seberapa yang kita mau udah dipelintir-pelintir seperti ini lalu kita putar begini kita putar begini ujungnya masih kita pegang dua ini lalu dia akan melintir-melintir sendiri bentuknya itu tidak bisa kita prediksi maunya seperti apa lalu kita ambil kawat kawat 20 kita ikat. Bisa juga pakai kawat nomor 22 langsung diikat. Kalau kita mau e, masukin ke dalam itu lebih bagus kita kasih tusuk sate. Ya, kita kasih tusuk sate di sini, kita ikat-ikat gitu. Jadi, kita taruh nanti ini di sini. Jadi, gampang sekali. Ya. Kebetulan hari ini saya mendapat bahannya ini elebolus ini bagus, cantik sekali warnanya, bentuknya. Cuman agak fragile ya dan dia agak menunduk sehingga ini saya harus kasih kawat hati-hati sekali. Nah, saya kasih air jadi tidak ada apa-apanya, tidak ada foam, tidak ada kensan jadi langsung seperti itu. Merangkai dengan memakai wadah mulut kecil ini, kita harus uh, lebih hati-hati karena dia agak goyah ya tetapi bisa kita latihan untuk sabar jadi ini saya ada tusuk satenya di sini supaya dia lebih masuknya lebih dalam dan dia lebih mantap ya kita atur atur kemana kita maunya nah merangkai itu kadang kadang kita rangkai dengan desain yang tenang hari ini rangkaian yang saya agak ululan Ya, karena menghadapi Suasana Yang sekarang agak Tidak tentram Karena adanya Covid itu Tetapi di dalam ketidaktenangan Itu kita Belajar melatih Melihat Keindahan Ya, Ini saya sudah kasih kawat, Lalu kita Tekan dulu biar dia empuk supaya dia kalau kita kita tekuk itu tidak patah ya saya akan taruh di sini saya akan taruh lebih dalam oke lalu saya juga ada daun daun sindapsus atau disebut srigading ya saya akan taruh dulu deh daunnya kita taruh daunnya ini daun juga sudah kita kasih kawat Saya tidak memakai bunga banyak ya karena saya punya ornamen ini mau saya perlihatkan Jadi ini mulutnya wadah juga kecil Nah kalau kita udah kasih kawat itu enak untuk dibentuknya satu lagi, kita kasih di sini. Jadi dia ada menghadap ke depan. Iya. Nah ini eleborusnya jangan sampai ketutupan juga. Kita tarik sedikit. Iya. Lalu saya akan pasang lagi eleborusnya di wadah yang ini. Kita atur atur dulu supaya si ornamen rotannya ini tidak terganggu. Agak sedikit susah mendapatkan si eleborus ini karena dia rupanya numbuhnya itu kadang-kadang menunduk, ya. Jadi harus kita kasih kawat. Kalau udah ada kawan, kita lebih mudah. Kita harus cari-cari juga kemana arah bagusnya. Iya, sudah dapat arahnya. Ya, ini mungkin kita geser sedikit. Ya, karena ini dua menjadi satu, ini sendirian. Ini sendirian, arah bunganya kita kasih dia smile sama kita. Oke, lalu di wadah yang satunya saya akan kasih yang kuncup ya. Di sini. Iya. Coba kita atur dulu kita tekuk dulu supaya dia bisa diatur kita coba taruh di sini iya oke okay. yes ya jadi yang di sebelah sini hanya kita pakai yang kuncup aja oke okay. Lalu saya mau kasih sedikit aksen, saya punya carnation spray, cantik sekali, ada semburat-semburatnya, luar biasa ciptaannya ya, jadi dia bisa pinggirnya gradasi lebih tua, aduh bagus sekali, cantik sekali, kita taruh di sini ya, ini juga udah kita kasih kawat, bisa kita tekuk. Kita tekuknya jangan di bukunya ya, di lipatannya. Kalau di lipatannya itu bisa patah. Oke. Okay. Kita masukin. Mesti ekstra hati-hati. Iya. -hati. Supaya si bunganya tidak kejepit sama kita punya rotan. Oke. Okay. Lalu saya mau kasih satu lagi, yang ini kita tekuk juga supaya dia bisa smile sama kita. Ya, coba kita taruh di sini. Ini mulutnya kecil ya, wah mesti dipendekin. mau makan? Wadah dengan mulut kecil ini itu uh, harus sudah yang mahir ya. Kalau yang baru belajar uh, agak sedikit kesulitan. Ini tingkatnya udah harus lebih lah mahir. Karena perlu kesabaran juga. Oke. Ya. Saya akan taruh satu lagi yang kecil di sebelah satunya ya ini juga wadahnya mulutnya kecil ya oke okay. jadi ini dua vas ini sama dengan satu ya harus harmonis Lalu saya akan kasih bunga rumput. Saya nggak tahu nih namanya apa nih. Lucu deh, ya, lucu sekali. Saya akan taruh di sini sebagai aksennya. Coba kita lihat, masih bisa masuk nggak ini? Nah, karena udah agak rapat. Oke, bisa. Saya kasih dua di sini Iya Oke Jadi ada Yes Satu lebih panjang, satu lebih pendek Sudah selesai rangkaiannya Kita lihat dari depan Ya, rangkaiannya hari ini agak kuat-kuatan tetapi di dalam si rotan itu tetap ada keindahannya ya jadi kita lihat dia punya flowingnya yang natural kemana kita nggak bisa tentukan waktu kita bikin ini kita tidak bisa menentukan kemana kita maunya jadi dia jadinya seperti itu ya seperti itu tidak bisa kita bikin dua yang sama ya. jadi di dalam Situasi bagaimanapun yang ruwet, kita tetap harus mencari keindahan ya supaya kita menjadi lebih tenang. Seperti dalam rangkaian saya, di dalam keruwetannya si rotan-rotan ini ternyata ada keindahannya juga. Jadi kita di sini lihat bunganya begitu cantik, bunga Heleborus ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Silahkan like Share dan subscribe.